Kompetisi kembang api akan segera dimulai. Ayo, bergabunglah dengan kembang api! Kembang api sangat indah. Ayo, kita bergabung dengan kompetisi kembang api. Kompetisi kembang api akan segera dimulai. Ayo, kita nyalakan kembang api. Ketuk bola kembang api untuk menerangi langit berbintang. Bang api sangat indah. Ada banyak sekali kuda yang cantik. Ini adalah komedi putar. Naiklah ke atas kuda yang kamu suka. Temukan kuda yang kamu dan teman-temanmu sukai... Dan bantu semua orang untuk naik ke atas kuda. Putar platform untuk melihat kuda-kuda yang lain. <Sansipan> Wah, ada banyak koin yang muncul. Semakin cepat pemilih putar berputar, semakin banyak koin yang akan kamu dapatkan. Pendaraan Hias Berikan hadiah kepada pengunjung Ini hadiah untukmu Terima kasih untuk hadiahnya Ini hadiah untukmu Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Ini hadiah untukmu Terima kasih banyak Ini hadiah untukmu Terima kasih Ini hadiah untukmu Terima, Terima, kasih. <terima>, <Ini> hadiah untukmu. <terima>, Terima kasih untuk hadiah. Di alun-alun puzan Ayo kita menari Yeay Selamat Kami telah menyelesaikan parade kendaraan hias Wah ada kendaraan hias yang cantik Ayo kita susun kendaraan hiasnya Wah Bagian dasarnya memiliki berbagai macam desain. Pilih yang kamu sukai. Cat bagian dasarnya dengan warna yang bagus. Ada berbagai jenis roda. Yang mana yang terlihat lebih bagus?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 pasang bendera yang bagus di atas kendaraan hias membangun bagian atas kendaraan hias dan selesai dekorasi-dekorasi ini berkilau Letakkan di tempat yang kamu suka. Wow, naiklah ke atas kendaraan hias dengan teman-temanmu. Huh? Hai hai wuh, hias kita sudah siap Ayo kita bergabung dengan parade di jalan Berikan hadiah kepada pengunjung. Ini hadiah untukmu. Terima kasih untuk hadiahnya. Ini hadiah untukmu. Kasih. Ini, hadiah yang Ini hadiah untukmu. <tuk> <tuk> Terima kasih banyak Ini <tuk> <tuk> <tuk> hadiah pintu kasih <tuk>